Karena dah berbawang sampai selamanya Serta tempel tu-tu di hidup ini Terang semua di dalam saudara di dalam Tuhan so butuh sekali